halo guys welcome back to my youtube channel jadi guys uh, gue Anur Rai, dan ini ada teman gue nih yang skill gitarnya sangat jago banget Ya aja mas siapa nama? Weh, namanya Alif namanya Jau. Alif guys uh, namanya follow Alif and the score Oke okay. jadi uh, Alif ini nanti mau perform guys dan skill gitarnya Mau tau nggak, seperti apa? Mau tau kan? Yaudah, kayaknya langsung aja deh. Langsung ke performnya Alif ya. So, check it out. A few Kau seperti Aku Mohon Jangan Salahkan Aku lagi Ini Aku Yang sebenarnya Aduh, seret nih Awas, awas Oke, oh, usaha us Wah, Mas oh, ini, ini. Aduh, Makasih, Mas Gila Ya, yes, siap, Mas Siap Fit lagi Oh, ini kita mau belok ke depan Kita yang galau-galau dulu deh Baru kita habis galau-galau Kita bakar semangat boleh dong ya. boleh banget boleh mas banget. nyanyi juga boleh ini makasih eh, lu fitnya lo oh, iya, uh, uh, oh, boleh boleh buat seseorang ah. buat yang ada di sana yang nonton ini yang nonton. <laughs> tanya hati tanya, -tanya, tanya hati kamu juga ya <laughs> lagi, <laughs> lagi, iya, lagi, iya. Lagi. Mas. pesan dari Mas Pai ini tanya hati. Kita bawain langsung ya. <SILENCIO> Kau, engkau, semua Rasa yang tercipta Tanpa pernah melihat engkau, engkau, engkau, engkau, Jadi yang terbaik Oh mengapa Tak bisa dirimu Yang mencintaiku Tulus dan apa adanya Aku memang dan manusia sempurna Tapi ku layak dicinta Karena ketulusan Kini biarlah Waktu yang jawab semua Hanya hati Bah, aku mencoba Jadi yang terbaik Untuk dirimu oh, oh, oh, oh mengapa Tak bisa dirimu Yang mencintai Ku tulus dan apa adanya Bukan manusia sempurna, tapi pula yang dicinta karena ketulusan. Kini, biarlah waktu yang menjawab semua. Oh, mengapa? dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya aku memang bukan manusia sempurna tapi ku layak dicinta karena ketulusan ini biarlah waktu yang jawab semua. Sudah semua Kisah ini dan jangan Kau tak ingin sekali lagi Sekalipun aku takkan Pernah mencoba Kembali padamu Berasa kutlah Mati untuk Menyadari Tak pernah Tepuk tangannya, Gila. jadi dia mau request lagi di sini, kayaknya. Oh ya, Mas Rifai, gimana kira-kira? request lagi apa? Bang, Ucok? kita kayaknya harus bakar semangat nih, Mas. Pakai lagu Beat. Oh ya, ini BTW tadi lagu tanya hati buat siapa ya, Mas? Hmm. No, oh yuk. nyentuh uh, banget sih, sih sadar dia merasa, ya, ah, gitu. betul banget sadar juga. lagi juga lagu ini mewakilkan sih uh, iya. lagi -lagi, tanya -tanya itu mewakilkan ya kan? bener tanya -tanya banget bayi pasto, ya? pasto. pasto itu, itu ya si pen sebenarnya Ryan Pono enggak di Tenarin sama Pasto. Laginya men menyentuh banget. Menyentuh banget, ah. asli. Terus uh, apa itu? Butuh request satu lagi, lah eh satu lagi. Tugas lagu, satu lagi apa ya? ini cukup yang galau-galau deh, mas. Kita Lalu. harus bakar semangat. Oh, harus bakar bakar semangat. Ya? Iya. Uh, yaudah kalau gitu uh, ini aja, ya kita. Oh boleh. Baik 7 seven, seven ya kita ya. Mas Fahim mau nyanyi bagaimana nih? Eh? Apa saya aja? Oke. Okay. <laughs> Siap. <laughs> Oke, okay, kita buat lagu kita. Eh, kita buat lagu kita. <laughs> Keren. <laughs> cela jalannya. Oh ya, yeah. by the way aku gitaris di bawah pun. Ini live musik di panggung Warkobe. Biasanya aku berempat. Dan yang tiga ini lagi sibuk masing-masing. Yang satu ke Bandung, eh yang dua ke Bandung, yang satu lagi sibuk usaha. di itu kita live akustik di hari Minggu Senin Selasa itu udah pasti. Nah di hari Rabu Rabu Jumat Sabtu itu yang isi keyboard itu senior kita namanya Pak Imam. Dan dia juga sering bawa bawain lagu nostalgia tahun 70, lah, Pak Saya suka lagu nostalgia bisa datang di malam Rabu malam Sabtu sama malam Minggu dan kalau yang mau akustikan bisa datang di hari malam Senin malam Selasa malam Rabu itu Tapi sekarang kita pinggir jalan aja ya kayaknya kalau nyanyi tuh pengap pusing ke pengap. Oh ya jujur nih basic aku tuh bukan di penyanyi. Aku jadi di gitar. Karena saya sendiri di sini mumpung banyak penonton atau audiens lagi banyak audiens. Jadi mau ngomong mau harus ngisi di sini biar enggak seru banget. <SILENCIO> kasih putih. Sebenarnya aku mau gitar gitu-gitu aja sih, improvisasi improvisasi aja. Itu genre. Kakon. kita. Eh, ini dulu, Mas. Ini gimana sih caranya? Oh, ini ini itu semacam drama akustik kalau misalnya. Jadi ini, Mas, kalau yang ini ini bass. Bass. Nah, ini snare. Buat perkusi. Kalau dalam bahasa musik itu namanya perkusi. Bisa ke tempo. Hmm. Ya. Susah. Susah. Ah, oh, benar. Ini tadi gimana, Mas? Permainannya, Mas. Basic saya itu bukan penyanyi tau Mas. masih banyak di atas lain pesa iya, iya, ini ya kanuripal iya. iya. juga jago main gitar tau mainin dong mainin lah volume nya gedein Barang istirahat sembari dengerin gitar itu enak banget. <Sing> Tidak tahu, <Sing> <Sing> kita nyari-nyari aja. Mana lagu siapa? Itu ya. siapa? sejauh. Ah, orang laut. Oh. <laughs> ya, pernah dengar nih kayak pernah dengar Iya, iya. Iya, lagu udah lama banget nih iya lagu ini emang lama banget iya uh. uh. sebari, sebari nge-bri kita mending ngobrolin musik aja kali ya mas jadi ini lebih suka ke musik apa ini? gitar lebih suka gitar gitar oh gitar Oh, gitu apa? oh aliran maafnya tuh oh genre genre itu apa genre grunge lebih ke grunge sih kayak radiohead, krip nirvana itu kayak orang gitu lagu-lagu yang ada uh, kebaratan gitu ada yang bisa kan? bisa bisa, bisa. bisa. contohnya lagu bisa lagu bon jovi bon jovi, bon jovi lagu radiohead nirvana rhcp nanti apa, nanti. lirik ngga hafal tapi nadanya tahu. Oh, tahu kebanyakan orang Indonesia kayak gitu oh, Nadanya tahu. tahu liriknya enggak boleh, ya. boleh siap <tuh> <Tontonkan>. hey, tonton kan eh tonton Mas Ripa lagi sibuk banget nih kali ya segini aja cukup kayaknya udah capek nih eh maswa e, e, itu lagu dari pertama tuh lagu always Bon Jovi aku nggak nyanyi karena nggak tahu lirik ya. eh, tapi tahun adanya. tahun adanya yang kedua lagu high and dry dari Radiohead oh, Iya komen sebanyak-banyaknya. Enggak si ini siapa ya kan? Mulai, nanti uh, bisa di follow Instagramnya. Nanti uh, bu di deskripsi. ya. sebelum ya yeah, sebelumnya saya mohon maaf uh, nih. Biasanya main gitar, kayak apa? Preset ke preset gitu, mungkin udah lama gak ngulik kali, ya oh, Sejak gitu. pandemi kayak gini udah lama banget. Oke, pokoknya buat kali, nah. uh, Terus saja. Pertanyaan, uh. apa yang terakhir? itu kan tidak dasar layar eh, kan? Eh, nah. benar. Uh, amin, untuk tarifnya, amin, dan amin. Ini kita ini, eh, salah satu dari yang nonton. Ada gitaris, ada gitaris juga. Bahkan yang, yang lebih jago ya. kayaknya. <tuk> hmm. ya benar, benar. Benar. Mohon maaf ya. nih, mohon maaf <tuk> <off>, suhu <tuk> Oke, saatnya eh Anwar Isa pamit mohon maaf apabila ada salah kata. Dan ini Alif. Ya. Yeah. Dan uh, terima kasih yang sudah pada menonton buat teman-teman. Eh uh, untuk video selanjutnya, pokoknya tungguin aja Benar. untuk channel anak besar ini. Benar. Nah, Karena semangat. Eh by the way mas, aku apa? punya apa privat gitar, nah. les privat gitar. Sekarang tuh udah jalan di megang lima murid, alhamdulillah. Oh, iya. Lima murid. Lima murid. Oh, yang mau privat sama saya bisa DM aja. Oh oke, okay. yang mau privat buat teman-temannya yeah. jadi uh, yang nonton video ini boleh song DM sama aja ya kan? Harga terjangkau, kok. Iya. Yeah. <laughs> <Harganya> juga terjangkau <laughs> ya kan? Bisa langsung DM ya. Yeah. Iya. Buat cowok atau cowok ya? Bebas. Bebas. Ya. Bebas. Terima kasih eh uh, video. Apa? Next video kita bakalan aku <laughs> cikan lagi di sini kayaknya. Oh, gitu. Oh. Oke, okay. next video, banyak nonton sebutkan channel I love you guys. Bye-bye.